emas bullish waspadai sedang terkoreksi harga emas USD sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan emas USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya, waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1925.37, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1917.17. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.